Basic Knowledge Series, Granulometry. Pendahuluan. Halo my broku semuanya, kali ini aku mau membahas yang basic knowledge saja. Kalau terus terusan membahas yang tinggi tinggi, takut ketinggian terbang nyantar, so nggak bisa balik lagi ke realita di bumi, takut. Kali ini temanya granulometri. Jadi yang mau ke maestroku semua adalah satu. Apa granulometri itu? Dua. Buat apa kita perlu granulometri? Tiga. Apa granulometri yang kita punyai sudah final? Apa granulometri itu? Granulometri adalah membuat distribusi persentase ukuran butiran di dalam pola standar tertentu yang sudah teruji dalam mencapai target bulk density yang maksimal. Buat apa kita perlu granulometri? Granulometri diperlukan untuk menjamin bahwa anoda karbon yang diproduksi density-nya sesuai standar. Density anoda adalah parameter kontrol dasar untuk memperkirakan harga parameter kontrol lainnya. Apa granulometri yang kita punyai sudah final? Yuk, kita tonton saja film ini sampai selesai untuk mengetahuinya. Manfaat Granulometri Agar kos efisien, anoda karbon harus sebesar mungkin berkonsumsi untuk reaksi hall yang menghasilkan aluminium, bukan malah teroksidasi. anoda karbon. BATS adalah material recycle anoda. Dari puntung anoda yang kembali ke karbon pelan, kemudian dihancurkan dan dipakai ulang. Sifat partikel BATS adalah, kegel atau bisa dikatakan tak ada lagi pori-pori di sana. Bagus untuk menambah berat, namun kebanyakan akan mengurangi kekuatan fisikal properties anoda nantinya. adalah material utama untuk membuat anoda dibuat dari hasil kalsinasi petroleum top sifat partikel kok adalah spon atau bisa dikatakan ada banyak pori-pori di sana bagus dipakai sebagai skeleton blok anoda selanjutnya spon top bisa diisi dengan material yang lebih halus sehingga nanti suatu di dengan binder maka efek ini akan jadi lebih kuat Batsdas kotor tidak boleh dipakai, ya. Makanya, porsi bats halus dibikin sedikit, khawatir ada tercampur dirty batsdas. Agar baleks density dari dry agregate bisa lebih besar atau sama dengan 0,9 kg per desimeter kubik, maka rasio campurannya dibuat. apa informasi yang bisa ditarik dari paparan di atas terkait bats hasil recycle dari puntung anoda setelah dihancurkan dipilih yang bersih dari impurities bawaan dari tungku reduksi yaitu sodium untuk amannya biasa diambil partikel-partikel yang kasar partikel halus kemudian dianggap sebagai wet partikel bats sudah pejal dan berat cocok digunakan sebagai penambah berat sehingga balet density agregat bisa naik persentase rasio penggunaan bats tergantung dari material balance di karbon plan yaitu biasanya di set maksimum 30% terkait top adalah material utama untuk membuat anoda karbon, dibuat dari kalsinasi petroleum top, hasil akhir destilasi petroleum. Partikel top mempunyai pori-pori yang banyak sepong, dengan berbagai macam diameter. Dengan bentuknya yang seperti ini, maka top sangat cocok sebagai skeleton, yaitu pori-pori ini akan diisi oleh fraksi halus, sehingga saat diberi binder, efek dindingnya akan semakin kuat menikaterat antar fraksi kasar dan medium, yaitu ada dua ikatan, dinding antar fraksi kasar dan medium jadi seolah ada pasak yang mengait mereka. Terkait Kombinasi keduanya, atau agregat. Partikel buds halus bisa dipakai tapi ini harus yang betul-betul clean dan rasionya pun sedikit. Untuk fraksi halus sebaiknya memakai toh Fraksi kasar dan medium boleh memakai bark. Agar baleg density dry agregat lebih besar rasio fraksi halus lebih besar dari kedua fraksi lainnya. Sementara fraksi medium lebih besar daripada fraksi kasar. Semakin padat maka konsumsi untuk binder nantinya akan semakin sedikit. Mixing Rasio Antar Fraksi Dry Agregat 1. Masukkan ketiga fraksi dry agregat ke y blender dengan rasio fraksi di set misal kasar 10%, medium 60% dan fine 30%. 2. Y blender diputar beberapa saat, ambil sampel dan ukur balok nya 3. Ulangi terus step 1 sampai 3. Setelah dapat banyak plottingan data, titik-titik dengan harga balok density yang sama dihubungkan. Jika sudah mendapatkan garis dengan gold density maksimal maka garis ini dipilih untuk membangun grafik 2D yang dinamakan grafik granulometri. Inilah tahapan penyusunan grafik granulometri. Next akan kita tunjukin cara buat grafiknya. Granulometri. Dari ternari diagram di atas kita telah memperoleh kurva dengan harga bulk density maksimal yaitu Selanjutnya, dipilih dua titik sampel dari kurva tersebut, yaitu titik dengan kors minimum dan titik dengan kors maksimum. Setiap sampel kemudian diayar untuk mendapatkan distribusi persentase berat setiap ranginya. Hasil distribusi ini lantas diplot ke dalam grafik 2D, yaitu ukuran PS distribusi berat disebut kurva granulometri. di kurva ternari diagram, pasti akan berada di dalam band atau kita ini. Contoh Aplikasi Kita buat distribusi dry agregat adalah sebagai berikut, loh. Kok oh, ada yang enggak masukin? Apa ini kesalahan atau kesengajaan? <SILENCIO> Sabar, bro. Ini ada penjelasannya Tetap tonton film ini, ya. Contoh aplikasi Memang hal ini disengaja, bermain-main di sekitar band kurva granulometri, bertujuan untuk memperbaiki kualitas anoda karbon, misal mencegah banyak anoda patah ditumpuk reduksi, diperlukan air permeability rendah, maka yang perlu ternari diagram bit.